Halo teman-teman Selamat sore Dan karena ini Jamnya sedang jam 3 Hampir jam 4 Saya ucapkan selamat Datang kepada teman-teman Seperti Yang terlihat pada tampilannya eh, Sedikit saya mendeskripsikan tentang channel ini jadi, saya di sini, tonamaker bersama teman-teman akan memberikan penjelasan atau pengetahuan dan simulasi seputar sistem rangkaian pada dunia elektrikal atau teknisi, ya, karena saya juga sering atau bekerja di posisi ini. Tetapi juga, saya adalah seorang mahasiswa, dan banyak hal yang saya masih belum pahami. Di sini, kita akan sama-sama belajar. Pada intinya, kesempatan kali ini dan di dalam channel ini, saya akan uh, membagikan pengetahuan dan ilmu-ilmu yang saya praktikkan di dalam dunia kerja, dan teman-teman juga bisa terapkan. Atau bagi teman-teman yang sama posisinya dengan saya, sebagai mahasiswa, kita akan sama-sama belajar di sini. Terima kasih sekali lagi, saya sampaikan selamat datang dan selamat bergabung di channel ini. <tuh> Baik, kita mulai saja seperti pada tampilan di sini. Saya sudah membuatkan atau merangkai membuat rangkaian dari. Sistem rangkaian Direct Online atau biasa disingkat dengan DOL. DOL sendiri merupakan rangkaian kontrol yang cukup sederhana untuk diaplikasikan sebagai sistem kontrol motor ya. Dan seperti yang sudah ditampilkan di sini, di sini saya kelompokkan ya dari rangkaian ini menjadi dua bagian. Yang pertama adalah rangkaian daya dan rangkaian kontrol. Rangkaian daya di sini yang terdiri dari sumber sumber tenaga, pastinya tenaga listrik ya. Kemudian ada MCB. MCB di sini 3 pas. Mungkin ya bisa lah Sebenarnya cadangan saja ini sebagai MCB ya. Kemudian ada KM1 merupakan kontaktor kontaktor magnetik dan F1 saya tandain begitu saja dengan kode thermal overload relay atau disingkat dengan tor. Kemudian di sebelah kirinya ada MCB, MCB satu pas untuk mengamankan rangkaian kontrolnya. Kemudian di sini kontak akseleri dari thermal overload relay Kemudian ada push button normally close dan push button normally open untuk start, dan normally close yang ini untuk stop. Dan ini kontak normally open dari kontaktor. Kemudian di sini ada coil dari kontaktor juga, indikator pompa running kemudian indikator trip. Prinsip kerjanya di sini dalam keadaan normal motor tidak akan bekerja pada saat push button start ditekan maka motor akan menyala dan push button stop ditekan motor akan mati. Coba kita simulasikan dan di sini ya ada masukan netral yang akan diinput ke <tuh> rangkaian kontrol. Kebetulan di sini dapat disimulasikan mari kita coba untuk disimulasikan Oke, okay. seperti yang tadi saya bilang dalam keadaan normal apa tidak ada ini di sini dan masih sampai di sini dan ini juga. Kemudian MCB ditekan maka akan daya akan mengalir ke kontaktor. Bagaimana untuk mengoperasikannya maka kita aliri arus ke rangkaian kontrol <tuh> dan Bagaimana selanjutnya? Ketika S2, eh S2 salah. Mat. S1 ditekan ya, motor akan menyala. Dan seperti yang telah simulasi di sini ini merupakan motor start. Jadi yang bekerja di sini adalah gulungan dari start dari motor ini ya. Kemudian ketika push button stop ditekan maka motor akan mati. Sekali lagi coba ya menyala hidup. Dan bagaimana ini indikator tripnya dapat menyala ketika tornya reset sehingga indikator tripnya menyala. Bagaimana untuk mengembalikannya? Resetlah di tor. Akan beroperasi bagaimana ketika eh, thermal overload ini dalam keadaan trip? Di sini tidak akan bekerja sama sekali, ya. Kita coba tidak akan bekerja. Nah, pada saat ini kembali normal, maka bisa dioperasikan. Yang menjadi pertanyaan buat teman-teman, karena saya juga sudah tahu ini buat kita pelajari saja. ini kan sabar saya kembali dulu. ini kan motor start delta. mengapa outputnya dihubung secara siri. nah silakan bagi yang paham silakan berkomentar di kolom komentar dan sekian untuk pembahasan kali ini sekiranya ada yang ingin ditanyakan silakan saya bersedia untuk melayani teman-teman dan selanjutnya di pertemuan berikut atau nanti kita akan kembali ke rangkaian rangkaian yang lain bagaimana untuk kontrol dua motor kemudian rangkaian star delta bagaimana menggunakan relay relay bantu untuk kontaktor ya relay-relay yang lain kemudian hmm, rangkaian interlock bagaimana kita akan kembali di pertemuan berikutnya bagi teman-teman silahkan subscribe untuk channel ini agar mendapatkan konten-konten yang lain dari channel ini Tone Maker mengucapkan terima kasih atas kunjungan anda Salam dan jumpa lagi bersama saya di sini. Terima kasih, semoga ini bisa bermanfaat. Salam dan jumpa lagi.